So ini daripada channel Alana Dance More So jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys Link nya ada di deskripsi ya Ini penerangan daripada bule ya Bule yang tinggal mungkin di Malaysia atau pernah tinggal di Malaysia Dan dia menyimpulkan bahwasannya Malaysia is the best country in the world So langsung saja guys kita play videonya Let's go Everybody kan kan kan. Okay. Malaysia is the best country in the whole world and let's oh. find out. If you're not subscribe, hit the subscribe button below. 93% of okay. my audience is currently not subscribe. Yeah. Sama Mbak, sama. <laughs> Banyak dari penonton saya juga Mbak ya, istilahnya enggak subscribe gitu. Jadi buat teman-teman semua di-subscribe ya, guys ya. Jika okay. kasih. Nomor oh, bisa bahasa Indonesia ya? One, Malaysia is the most I have ever... Oh, nomor satu Malaysia adalah negara paling damai yang pernah two, hand, saya kunjungi. Oh, Malaysia terpilih sebagai negara paling damai ke 18 Guys, dia melihat istilahnya dari ini, guys, dari data ya. Oh, mantap! Index. Wow Oke 18th place out of kacau balau guys. Sangat keras dan ada banyak yes, lalu lintas. lintas. Oh dia merasakan daripada dia kan pergi ke Istanbul Kenya, dan lain sebagainya gitu kan Dan dia merasakan kalau di sana itu keras dan amburadul gitu kan Acak adul gitu Sedangkan di Malaysia dia merasakan bahwasannya masih damai ya kan Dan enak gitu guys Wow Oke okay. Salah satu alasan mengapa? Get Jadi kayak dia merasakan apa yang istilahnya dialami oleh mbaknya ini ketika tinggal di Malaysia ataupun berkunjung ke Malaysia. Dia merasakan kedamaian seperti itu guys. Dan ya yeah, nggak tipu-tipu. Gitu. Two, of I am okay. in this. Feel... penerimaan orang asing Oh saya benar-benar statistik orang asing you're merasa so Wow, oh, sangat welcome but of All right. Oh benar-benar seperti adalah rumah ya bagi orang asing seperti itu Ah, Jadi kalau tempat-tempat lain negara-negara istilahnya yang pernah dia kunjungi Mungkin seperti Istanbul terus yang kayaknya tadi yang dia sebutkan gitu Dia kayak masih kayak diasingkan seperti itu Jadi kayak penyambutan daripada orang-orangnya Ya sama kayak di Indonesia dan Malaysia sih sebenarnya. Kalau saya lihat istilahnya kalau kita berjumpa dengan orang-orang asing maka kita welcome banget gitu. Istilahnya ya kalau dia perlu bantuan daripada kita kita akan segera bantu. Seperti itu guys. Banyak istilahnya bule-bule udah di Bali ya kan, di Solo juga banyak. Bahkan mereka sudah fasih dengan bahasa Indonesia guys. Wow. Hmm. Oke okay. aktivitas malam okay also restaurants that are oh such a okay. Oke, okay, jadi jam jam 6 sore ya kan Udah pada buka semua itu guys Oke Oke okay. okay, bayangkan, okay, bayangkan di Inggris Kami mencoba menyesuaikan semuanya Dengan Hari kami sebelum jam 5 sore Sebelum semuanya tutup Oh, oh Oke okay. Kalau di Malaysia itu sampai Malam ya Larut malam tuh ada Sedangkan kalau di Amerika itu jam 5 Katanya udah gak ada guys Oke okay. Terburu-buru kembali so titik damai Malaysia begitu guys, damai. You're to to Malaysia, you're a who is to abroad, okay. better place to look than safety, wings. safety Wings? is the easiest Oh ini iklan asuransi guys. Which <laughs> okay. travel and medical cover. I actually use Safety Wings. I have done so since I got back to Malaysia. They cover almost every single country. Oke, okay, melakukan sejak saya kembali ke Malaysia Mereka mencakup hampir Oke Oke Oke empat sekarang saya yakin Pastilah Pastilah Di Indonesia maupun Malaysia Makanan itu nomor satu Malaysia Oke okay. oh. in okay. makanan India untuk makan malam dan jangan lupa untuk From makanan Pakistan, ringan diantaranya dari Pakistan. Pakistan. Oke. Okay. Jadi hampir semua ada gitu kan dari Pakistan, Chinese food, terus ya Melayu gitu guys keren Good, banget. Hmm. Food, mochi, snacks, mochi. Oke, okay, bisnis menjual segala macam makanan dan makanan ringan dan saya sangat bersemangat. Oke okay, untuk menilai makanan. Oke. Wow. My Oke sangat cocok untuk orang asing ya begitu banyak bus dan oke fasilitas umum ya fasilitas umum yang ada di Malaysia ataupun transportasinya dia dia katakan tuh sangat sangat mudah sekali guys jadi kita ke sana itu sangat dimudahkan sekali ketika kita berjalan-jalan pusing-pusing seperti itu ya dengan adanya transportasi bus dan lain sebagainya. Oke. Oh. The... Oke, okay, uh, mudah anda dapat memesan secara oke. Oke, oke. Oh, kalau di Eropa itu nggak terjangkau, guys. Sedangkan di KL itu terjangkau. Oh, oke. Okay. Hmm. Oh, dapat membeli tiket harian. Anda dapat membeli hanya perjalanan. Ada juga istilahnya bus gratis di sini. Menghubungkan titik wisata utama bersama-sama. Oke. Okay. Wow, Number keren banget! So Oke, okay, betul, banyak sekali istilahnya untuk dilihat dan dilakukan untuk semua jenis orang yang dapat dihabiskan di pagi hari jogging gitu kan Wow so Oke okay. Wow taman hiburan so juga Oh ngebatik ya melukis Fantastic. You Malaysia. Yep. Malaysia. Oke, okay, kejangkauan Malaysia. Not saying I'm very... okay, saya tidak mengatakan saya sangat berhati-hati dengan kata-kata saya di sini karena ketika orang asing menggunakan kata murah, saya pikir itu sangat kasar jika seseorang mengatakan bahwa tentang UK saya akan expensive. sangat tersinggung. Iya sih. Yeah, uh. Memang murah sih istilahnya makanan-makanan di sana, tempat tinggal juga guys bisa dikatakan murah gitu guys. Oke okay, terakhir di sini pada tahun 2019 Namun jika anda ingin perjalanan yang terjangkau Silahkan anda dapat Malaysia. menemukan bahwa Malaysia Wah okay. oh, ini to... ini cendol guys Oke okay, harus mencari tetapi Jika anda pergi ke tempat-tempat lokal Untuk makanan your pasar your. lokal you untuk membeli yes, Oke Oh, oke okay. dia mengatakan Malaysia adalah tempat yang sangat terjangkau untuk yeah, melakukan itu Anda untuk, untuk hanya perlu melihat sedikit lebih sedikit oke okay. dan dapat membuat seluruh video tentang itu oke like okay. Iya yeah, yeah, yeah. sih makanan ya yeah. Perjalanan terjangkau di Malaysia With nomor 8 Oh, Oke, okay. percaya atau tidak cuaca sebagai orang asing yang berasal dari okay, negara yang sangat dingin Scotland, seperti Skotlandia matahari. Just for me. I just went swimming. Oh... Oke my mind. We do not have this in my subscribe please. Tekan Subscribe button. Tekan subscribe. Okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi guys penjelasan daripada Alana dan semua. Dan itulah 8 reason Malaysia is the best country in the world Istilahnya untuk orang asing itu sangat-sangat uh, welcome sekali Dan juga istilahnya makanannya, transportasinya Jadi kalau mau melihat-lihat istilahnya di Malaysia itu karena yang paling penting adalah di Malaysia itu, guys. Ya, kalau kita ke sana, itu banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan. Ya, terutamanya dari pagi sampai malam hari, itu pasti full, guys. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mbaknya ini tadi, dan mungkin ketika kita dari Indonesia ke Malaysia akan merasakan hal yang sama, istilahnya penyambutan daripada orang-orangnya, sebagaimana Fikri dan Anton kemarin. Ya, kan Fikri dan Anton itu, ketika ke sana, guys, masya Allah, sambutannya sangat-sangat meriah sekali. Sangat sangat istilahnya welcome banget daripada orang-orang sana dan juga jadi banyak keluarga-keluarga baru. Jadi kayak datang ke rumah sendiri gitu, guys. Jadi kayak gimana ya? Jadi udah enak banget gitu. So, terima kasih buat teman-teman semua dan jangan lupa juga kalau istilahnya ada orang Malaysia yang ke Indonesia pasti juga merasakan hal yang sama seperti itu dan ya saya yakin istilahnya Indonesia dan Malaysia ini sama saja. Ya istilahnya tempatnya Orang-orangnya juga seperti itu Dan tidak menutup kemungkinan ketika kita ke Indonesia Maka orang Indonesia juga paham akan bahasa Melayu Dan ketika orang Indonesia ke Malaysia Mereka juga akan paham bahasa Indonesia So itu sebuah hal yang plus ya bagi kita semua Istilahnya kalau kita melancong dan kita boleh paham bahasanya Dan kita bisa berbahasa mereka Itu sangat-sangat bagus sekali Dan faham akan bahasanya Sehingga kita sangat-sangat mudah untuk istilahnya beradaptasi di situ guys. So, terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya guys. Saya pamit undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.